Mas Ujang memiliki hubungan yang sangat baik, terlebih juga dengan tetangga Saya Surati, panggilan Mas Ujang Umur 55 tahun, asal dari Solo, tinggal di Tondano, Sulawesi Utara Pekerjaan, jualan bakso kenalkan nama saya lestari saya lahir di Tondano umur saya 42 tahun jualan bakso 35. sudah 30 tahun dulu dulu pak tolak-tolak sampai dorong. di mana-mana dolong dorong-dorong roda. Dorong roda so di dorong -dorong Sampron, dorong. Kampung kampung bareng kampung Tondano, Tondano sudah kuat dilewati. dilewati semua Baru Lama-lama ada, ada rezeki, saya sadi rezeki ya. boleh bikin rumah, berjualan di rumah. Saya tinggal di tahun sudah lebih dari 30 tahun, jadi 30 tahun yang lalu. Di sini saling gotong royong, saling membantu sesama umat. Jadi ada apa, kegiatan apa kita saling ikut, itu saling mendukung ya, itu jadi, tempat lingkungan masing-masing dalam -masing dan ini lingkungan di lorong Maesa ada kerja bakti. Ya, nama saya Migration Natalia sambo Saya umur 33 tahun dan di Rukun Maesa saya adalah sekretaris Rukun Maesa. Rukun Maesa ini lahir dari semua inisiatif banyak orang yang juga ada di dalam lingkungan apa ya mau dibilang yang ada di lingkungan sini, terlebih khusus di Jalan Maesa 4 ini Itu lahir dari ketika ada banyak sekali kegiatan-kegiatan Atau peristiwa-peristiwa yang mungkin misalnya duka Ketika belum ada rukun Maesa ini Ketika terjadi peristiwa duka Ada banyak orang yang tidak saling mengetahui Siapa itu? Tidak saling mengenal nah, Waktu pertama mau ada ada rukun Maesa Lorong, satu lorong ini dikasih kumpul Mua bentuk Rukun maesa, Semua setuju Jadi jadilah itu nama Rukun maesa. Dan kami sebagai anggota Rukun maesa Dalam setiap kegiatan Rukun maesa, Kegiatan-kegiatan sosial yang direncanakan Bahkan telah dilaksanakan Mereka memberi partisipasi yang sungguh sangat luar biasa Nah jadi muncul dorongan agar supaya tercipta suatu hubungan yang baik antar sesama tetangga sekalipun kita berbeda ada yang beragama Muslim ada yang beragama Kristen atau bahkan pun ada yang beragama eh, Kristen denominasi nah berbagai denominasi ada Pentakosta ada Kristen Kristen Gemim dan lain sebagainya nah biasanya karena eh, pada awal mulanya kita tidak saling mengenal Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa ya secara khusus misalnya duka Nah kita tidak saling mengunjungi satu, deng satu dengan yang lainnya Sehingga ada dorongan e, dari beberapa orang Untuk melahirkan dan menghadirkan rukun ini Agar supaya kita bisa punya tali silah Dalam pengertian saling menopang dalam berbagai keadaan Dalam berbagai peristiwa baik duka maupun suka Nah itu kemudian terlaksana dan Teraplikasikan dalam kehidupan ketika rukun ini ada Nah jadi ada, ada latar belakang yang mendukung sehingga rukun ini lahir Agar supaya boleh tetap terus menjaga tali silah turami. Sekalipun kita berbeda dalam hal keyakinan agama Tetapi kita punya hubungan yang sangat erat dalam hal kemanusiaan Agama ada yang agama Islam, agama Kristen, ada yang dari Jawa, dari sini, so, semua yang menyatu. menyatu, jadi lain suku. suku. Lantaran kalau gabung semua kan kegiatan ke cepat selesai, kiri, saling membantu. Jadi ada apa-apa ada yang membantu. Pendapat saya sangat membantu semua, sangat, semua sangat senang. Jadi kegiatan semua cepat selesai kalau semua saling baku dapat jadi senang nang berkumpul sama-sama ada ada duka ada apa kan senang tempat ada tempat tinggal tinggal di sini jadi orang ramah-ramah sangat membantu jadi bisa tenang hidup menandak ada keributan ada apa jadi senang tiap ya, masa yang menderita Kedukaan atau ada-ada kesusahan yang akan membantu sekali ya. Dengan adanya rupa Orang sangat terbantu sekali Saya mengatasnamakan umat Kristiani Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Kepada saudara-saudara muslim yang merayakannya Minal Aidin wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin Saya keluarga Mas Ujang mengucapkan selamat dari Paskah bagi umat kristiani di minasa khususnya di lorong Maesa. semoga pasca selalu membawa kedamaian untuk kita semua